Baca tulis mengerti banyak hak guru guru. Semua ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami, guruku tersayang. Guruku cinta tanpa apa jadinya aku, tak bisa baca tulis Mengerti banyak guruku terima kasihku, nyatanya diriku kadang.